Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami masih mengunjungi ibu kota provinsi Bangka Belitung, Bangka Belitung. Dan sekarang kami ada di Pangkal Pinang, mengunjungi Jalan Sudirman dan Jalan SRE Martinata yang menuju Pelabuhan Pangkal Balam. Dan sekarang kita ini berada di Puncak Mall. Mall Puncak, di depan itu ada BNI. Oke okay, kawan-kawan ikuti perjalanan Hamdan ini sampai selesai yang berada di Pangkal Pinang ini ibu kota provinsi Bangka Belitung Pangkal Pinang yang cukup adem nyaman dan tidak ada kesemerawutan ibu kota provinsi Bangka Belitung ini adalah kota yang termasuk kota yang terbesar di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ini adalah jalan Sudirman ini ada masjid-masjid ya kemudian ini adalah pagi ini kami mengunjungi jalan-jalan mengunjungi jalan Sudirman dan terus nanti sampai jalan RE Marta Dinata Oke kawan-kawan inilah suasana pagi ini yang sangat menyenangkan kota beribu senyum dan video ini sangat bermanfaat silahkan anda komentari dan bagi kawan-kawan yang uh, bermanfaat bagi video ini silahkan anda melakukan like subscribe dan share dan jangan lupa membawa membunyikan loncengnya dan sekarang kita berada di dekat alun-alun Taman Merdeka dan di sebelah kiri ini ada BRI Kemudian di sebelah kanan ini ada Bang Sumsel Babel Dan ini kebelah kiri ini adalah Alun-Alun Taman Merdeka Kemudian ada Rumah Dinas Wali Kota Kemudian ada Gereja dan Titik Nol Kota Pangkal Pinang Dan kemudian di sebelah kanan ini adalah Polres Lama Dan di sebelah kiri ini ada PMI ya Sebelah kanan ini ada BP Roti Uh, sebelah kiri lagi ada kantor pos dan sebelah kanan ada ke uh, kejaksaan negeri kelas 1a Oke okay, kawan-kawan jika video ini sekali lagi sangat bermanfaat silahkan uh, melakukan like and subscribe Oke okay, kawan-kawan uh, kita lihat itu ada pihak Hotel dan di sebelah kanan ini ada Pizza Hut dan ada pujako dan kemudian ada pusat kuliner rempah kuning khas Bangka di sebelah kiri ini sudah terlihat seperti ini ya dan pujako kawan-kawan dan terus kita melaju kemudian ini ada kantor timah kantor pusat timah yang ada di Bangka Belitung di sebelah kiri ini ada simpang ke arah Bukit Baru dan ada Transmart nah, pagi ini cukup cerah cuaca cukup cerah dan kita terus berjalan kawan-kawan ya eh ini ada rumah sakit timah eh, RSBT rumah sakit timah dan kemudian di sini ada lopet ya biasanya di sini ada pusat durian dan ada rumah sakit RSIA Rumah Sakit Ibu dan Anak uh, Hidayat Karsani Muhaya dan kita akan belok ke kanan menuju jalan RI Marta e. dan arah lurus itu adalah arah ke Sungai Liat guys dan kita terus berjalan belok kanan uh, kita menuju jalan RI e. Marta Dinata Bangka Belitung ini memang luar biasa ibu kota provinsi Bangka Belitung ini adalah Pangkal Pinang kota beribu senun corganya wali kota sekarang Maulan Patril atau Bang Oleh dan di sebelah kanan ini adalah gerbang e, masuk ke kantor PT Timah dan kita terus melaju guys melaju terus ini adalah jalan menuju Sumbarjo dan RE Marta Hinata dan pagi ini sangat cerah cerah sekali tidak ada tanda-tanda hujan walaupun sekarang masih bulan satu atau Januari 2023 ini bagi kawan-kawan yang berada di luar kota Pangkal Pinang seperti Jawa Sumatera kemudian Singapura dan luar negeri silahkan tonton video ini jika sangat ada rumah makan dayang ya tekanan ini adalah sumbar Jawa, dan terus melaju ya ke arah ini ada masjid harus melaju ke jalan RE Martadinata kita akan mengunjungi nanti kawasan Ketapang industri Ketapang dan ini adalah perkampungan tetapi perkampungan ini sudah maju jalannya sudah ramai dan ini arah ke sini adalah arah menuju RE Martadinata ini menuju pelabuhan Pakal Balam ya dan terus kita melanjutkan perjalanan kita dan di sini sangat ramai sekali kemudian di sebelah kanan ini ada Madrasah Hidayah Negeri Bin Pangkal Pinang satu dan di sini kita lihat banyak sekali Alfamart dan Indomart kita menuju Jalan RE Martadinata ini dan terus Laju, di kanan sangat bersih ya kan? walaupun ini rumah padat penduduk tapi eh, jalan RA Marta atau Natal ini begitu baik sebelah kiri ada Mars ya eh, di sini kita terus berjalan bagi kawan-kawan kalau video ini bermanfaat silahkan like and subscribe terus dari sebelah kanan ini bekas perumahan selama posisi nah, melaju yang ada yang kecepatan yang sedang di sebelah kiri ini ada rumah sakit Basnas ya terus kita berjalan ya Berjalan terus ini arah ke Pakal atau jalan L.E. Marta Rinyata dan ada masjid Oke kawan-kawan jika video ini sekali lagi bermanfaat silahkan di share diberi komentar dan diberi tanda terima kasih boleh 10000 20000 dan seterusnya ini sangat uh, bermanfaat karena nanti akan berdampak pada kelanjutan channel Hamdan 1970 ini. Dan terus kita akan sampai di penghujung di perjalanan ini menuju Pangkal Balam. Ini ada nah ini ya penjual sapi ternak sapi. Oke, okay, terus di sebelah kiri ini ada jalan, nanti di sini kiri kanan ini banyak yang berjualan uh, meja kursi ya. Di sebelah kiri jalan meleset. Dan kita akan berakhir di jalan ini. Dan kita belok ke kiri menuju arah ke Pangkal Balam ya ini ada masjid dan terus kita lihat kiri kanan ini adalah jalan masih jalan e. tadi Tadinata Pangkal Balam oke kawan-kawan demikianlah perjalanan Hamdan 1970 di Pangkal Pinang Kabupaten Provinsi Bangka Belitung sekian saya ribut topik wali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh